Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Tati Sohartini dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait soal nomor satu, yang dimana soalnya adalah suatu penelitian yang memiliki calon sampel yang relatif homogen dengan jumlah populasi sebanyak 10.000 dan taraf kesalahannya yang diharapkan itu maksimal 5% dan untuk peluang terpilih dan tidak terpilihnya kita asumsikan sama besarnya nah di sini kita akan menjawab soal nomor satu untuk nilai N nya itu sama dengan jumlahnya 10.000 diketahui dari sini dan untuk nilai D nya atau kita ketahui bahwa taraf kesalahannya adalah 5% atau 0,05 hmm, karena taraf kesalahannya 5% jadi untuk nilai T nya sama dengan 1,96 kita peroleh dari tabel T dan untuk nilai P dan Q nya untuk nilai dulu kita um, tentukan yaitu 50% karena 5 peluang terpilih dan tidak terpilihnya itu sama besar jadi 0,5 dan untuk key, nilai k-nya sama dengan 0,5 juga nah kemudian kita akan mencari nilai dari jumlah sampelnya atau sampel size yang pertama untuk N0 sama dengan sama dengan uh, T kuadrat dikali P dikali Q dibagi taraf kesalahannya dan dipangkatkan dengan 2 dan untuk mencari nilai n kecilnya itu sama dengan nilai n 0 dibagi dengan satu ditambah dibagi dengan n besar sehingga diperoleh 369,948 jadi dari hal tersebut untuk jumlah sampelnya adalah 370 dari 10.000 calon calon sampel selanjutnya kita akan pilih sampel terpilihnya dengan N besar sama dengan 10.000 kita bagi hmm, ke dalam tiga tabel yang pertama ca calon sampel terpilih, yang kedua jumlah sampel dan yang terakhir calon yang terakhir sampel terpilihnya. Oh ya, untuk calon sampel terpilihnya uh, itu dari 1 sampai 10 ribu. Nah, untuk uh, untuk menyusun dari 1 sampai 10 ribu agar cepat kita menggunakan fitur fill. Kemudian series. Kemudian kita klik kolom karena kita ingin uh, ke bawah bukan ke samping. Jadi kita klik dari awal angka 1 sampai yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan sampai angka 10.000. Kita klik ok Nah, di sini sudah sampai 10.000 ya. Tuh. Dan untuk jumlah sampelnya adalah 370 diperoleh dari sini. Kita klik juga seperti yang tadi, klik file, kemudian series. Kita klik kolom dari 1 sampai 370. Kita klik ok Sudah sampai 370. Nah, untuk menentukan sampel terpilihnya kita gunakan dengan random. Random between. Nah, sama dengan friend and between dari 1 sampai 370 tutup kurung kita enter dan kemudian kita drag ke bawah nah ini adalah random sampelnya sampel terpilihnya Nah, agar sampel terpilih ini tidak berubah ubah maka kita pindahkan ke Word ke Microsoft Word, agar sampelnya tetap, sampel sampel yang ke satu itu yang dipilih adalah 67, yang kedua 250, apabila tidak dipindahkan ke Word atau ke tempat yang lain, maka dalam Excel ini akan tetap bekerja dan berubah ubah kita copy dan kita pindahkan ke word, nanti sampel terpilihnya akan tetap seperti ini random sampelnya nah mungkin itu jawaban untuk nomor satu selanjutnya kita akan memasuki untuk yang nomor 2 nah untuk soal nomor 2 itu di sini akan dilakukan penelitian survei terhadap mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan distribusi mahasiswanya adalah sebagai berikut. Untuk jenjang studi itu dikelompokkan menjadi D3, S1, S2, dan S3 dan dikelompokkan juga dengan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Untuk diploma 3 itu laki-laki berjumlah 267, perempuan 6 429 dengan jumlah keseluruhan 896 untuk S1 6641 untuk laki-laki dan perempuan 10644 dengan jumlah keseluruhan 17285 dan untuk S2 itu laki-laki ada 417 dan perempuan 389 dengan jumlah keseluruhan 806 dan untuk S3 untuk laki-laki itu 15 dan perempuan 8 dengan jumlah keseluruhan 23. Dan untuk jumlah keseluruhan untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki itu 7340 untuk jenjang untuk jenjang studi D1, D3, S1, S2 dan S3. Dan untuk perempuan itu se sebesar 11670 dan untuk jumlah keseluruhan dari D3, S1, S2, dan S3 itu sebesar 19.010 nah kemudian kita akan menghitung sampel dari masing-masing jenjang tadi yang D3, S1, S2, dan S3 dengan derajat kesalahan diharapkan itu maksimal 55% atau 0,05 dan peluang masing-masing itu diasumsikan sama Nah, di sini kita ketahui bahwa N besarnya itu sama dengan 19.010. Untuk D3 itu sama dengan 900 eh, 896. Untuk S1 sama dengan 17.000 285 untuk S2 sama dengan 806 dan untuk S3 sama dengan 23 dan untuk e, nilai d-nya atau taraf kesalahannya derajat kesalahannya 5% atau 0,05 Untuk nilai T-nya sama dengan 1,96 Diperoleh dari nilai tabel T dengan derajat 0,05 atau 5% Dan untuk nilai p dan q masih sama yaitu 0,5 Karena peluang masing-masing diasums diasumsikan sama jadi 50% Masing-masing 50% untuk nilai key, sama dengan 0,5 juga. Kemudian yang pertama kita akan mencari nilai v nya. v sama dengan nilai derajat kesalahan dibagi dengan nilai T nya kemudian dikuadratkan. kemudian langkah yang kedua kita mencari nilai W nya atau nilai B3 S1 S2 dan S3 untuk yang pertama nilai W1 sama dengan Rumusnya yaitu sama dengan nilai dari keseluruhan D3 dibagi dengan nilai N besar diperoleh 0,047 Kemudian untuk mencari W2 sama dengan, sama dengan mencari nilai W1 yaitu nilai dari S1 Dibagi dengan N besar Begitupun untuk W3 Sama dengan nilai dari S2 Dibagi dengan N besar Dan untuk W4 Sama dengan Nilai dari S3 dibagi dengan n besarnya. Ya, ini adalah nilai dari W1, W2 dan W3 dan W4. Kemudian yang ketiga adalah mencari nilai n0. Yaitu sama dengan nilai dari P dikali Ki dikali dengan nilai W1 kemudian ditambah dengan nilai P dikali Ki, dikali dengan P2 ditambah lagi dengan P dikali q dikali nilai W3 kemudian ditambah lagi nilai P dikali K Dikali nilai W4 untuk mencari nilai nol itu uh, rumusnya adalah P dikali ki dikali W ditambah sampai dengan WK kemudian dibagi dengan V nya anchor sehingga diperoleh nilainya. 384,16 kemudian yang keempat menentukan sample size global atau nilai dari n kecil yaitu sama dengan n 0 dibagi dengan satu ditambah N0 dibagi dengan N besar sehingga diperoleh nilai 376,551 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sampel secara global itu sebanyak 377 mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan kemudian yang kelima kita menentukan jumlah sampel di masing-masing subpopulasi untuk subpopulasi D3 itu sama dengan D3 dibagi dengan N besarnya kemudian dikali dengan N kecil enter untuk jumlah sampel yang bagian S1 itu sama dengan caranya masih sama dengan B3 yaitu S1 dibagi dengan nilai N besarnya kemudian dikali dengan N kecil untuk S2 juga sama itu sama dengan S2 dibagi dengan N besar kemudian dikali dengan N kecil untuk nilai S3 sama dengan nilai S3 dibagi dengan N besarnya kemudian dikali dengan N kecil jadi jumlah sampel di masing-masing subpopulasi untuk bagian di 3 itu sebanyak 18 mahasiswa untuk S1 342 mahasiswa Untuk S2 sebanyak 16 mahasiswa Dan untuk S3 sebanyak 1 mahasiswa Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan terkait soal nomor satu ataupun nomor 2 Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh